Menemani santai sore kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar bahagia nih ya Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali Kita lihat Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora muncul juga nih ya Lewat IGN pribadinya memposting video unggahan yang sangat cantik sekali Penampilannya luar biasa Bunda Lesti lagi foto shoot persahabat di Sidelin Label kita doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu diberikan kelancaran segala urusannya hari ini. Mudah-mudahan persahabat ya, cidukan vitamin pun selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Warga Konoha pasti salpok banget dengan penampilan Bunda Lesti saat ini yang begitu cantik dan sangat mempesona persahabat. Kita simak di kalimat komentar yang diberikan oleh Leslie Lovers, ada tanggapan dari dia Anggera ini mengatakan Masya Allah... Bunda mah makin di zoom tuh, makin cantik, manis Sampai gak ngedip terpesona, lihat mukanya si bunda Wow, luar biasa Ada juga tanggapan lain, persahabatian dari akun Sukmaini495 Masya Allah, makin meresahkan ya ini anak Cantik, manis, imut, dan mahal, kata suaminya Luar biasa nih Idola kesayangan kita, memang semakin hari terlihat sangat cantik Warga Konoha saja ini salfok dengan penampilannya Bunda Lesti hari ini Masya Allah Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk idola kita Kemudian persahabat disimak juga ini info penting untuk warga Konoha Karena channel Youtube Lesnar Entertainment sudah menyuguhkan vlog terbaru dan tentunya hari ini ada dua vlog persahabat. Yang pertama di Vlog Lestari Entertainment dan kedua ada di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Dua vlog ini wajib kita tentunya dukung bersahabat ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Karena ini vlog yang paling ditunggu-tunggu banget oleh warga Konoha momen saat Bunda Lesti Papa Bilar duet bareng di acara Silaturahmi alumni Lida dan DA Ini yang ditunggu banget ya Dari warga Konoha Semoga semakin banyak nih dukungannya Kita gas ke Dan mudah-mudahan persahabat ya bisa masuk Di jajaran trending kembali Amin Selanjutnya disimak juga persahabat Ini ada unggahan spesial terbaru juga nih Yang kita dapatkan dari Korudi Salim Salim mengunggah sebuah postingan video, Papa Bilar ternyata hari ini berada di tempatnya di Salim Wow, penampilan Papa Bilar memang keren banget ya hari ini luar biasa Bener-bener Lesti Rizky Bilar adalah pasangan yang sangat produktif Kita bangga mempunyai idola yang sangat luar biasa seperti Lesti dan Bilar Selalu menginspirasi, selalu menjadi contoh untuk banyak orang Berikutnya juga persahabat ya di sini ada sebuah postingan video juga yang diunggah oleh Kurudi Salim Rizky Bilar nih intensif memberikan insentif Wow Bapak Bilar tuh persahabat lagi makan Dan ada sebuah kalimat yang diposting Rizky Bilar itu intensif memberikan insentif Kita doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran segala urusannya Dan mudah-mudahan persahabat ya ada kabar serta kejutan bahagia yang selalu kita dapatkan dari idola kita. Banyak doa dan dukungan juga yang diberikan oleh Leslar Lovers ya. Dari akun Bunda Leslar, Anuskor170 mengatakan, Sukses terus buat keluarga Leslar, orang baik dan berkah selalu. Amin. Ada juga tanggapan dari Seva, Anuskornia85. Bismillah, semoga Leslar semakin sukses dan jaya. Amin. Celah beberapa, Doa dan dukungan yang diberikan oleh sahabat, mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Amin. Berikutnya persahabat yang kita lihat slide kedua. papa Bilar sedang asik main biliar di tempatnya Korudi Salim. Wow, kalau ada biliar, pastinya papa Bilar nggak mau tinggal diam ya, untuk selalu mencoba. Wow, ini gaya yang sangat luar biasa. Bapak Bilar... Ini keren banget ya. Doakan selalu yang terbaik untuk idola kita ini. Berikutnya juga Persahabat ya, ada info yang diunggah oleh Papa Bilar. Kali ini mengunggah sebuah postingan video Rudi Salim. Dan di postingan video ini pun kita mendapatkan info bahwa sebentar lagi Papa Bilar akan berulang tahun, Persahabat ya. Dan bakal ada hadiah atau kado yang akan diberikan oleh Rudi Salim. Sedikit bocoran Persahabat ya. Rudi Salim akan memberikan hadiah mobil Tesla kalau nggak salah nih ya Masya Allah Tentunya kita bangga Dan kita bahagia sekali ya Orang-orang hebat, orang-orang baik Selalu mensupport dengan tulus Kepada Lesti dan Bilar Kita masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan ikuti channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru, terupdate Dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, ingin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.